kepada raja zodiak di bulan Desember tahun 2020 selanjutnya kepada ratu zodiak di bulan Desember tahun 2020 jika kartu raja dan Ratu zodiak yang sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing raja Zodiak dan Ratu zodiak di bulan Desember tahun 2020 pertama support energi kepada Raja Zodiak selanjutnya support energi kepada Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2020 jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan yang dapatkan oleh masing-masing raja zodiak dan Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2020. Pertama, kartu kesimpulan kepada Raja Zodiak selanjutnya kartu kesimpulan kepada Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk Raja Zodiak di bulan Desember tahun 2020 adalah dua poin takel ataupun dua poin untuk kategori raja zodiak di bulan Desember tahun 2020 kita mendapatkan seseorang yang berzodiak Pisces yang di mana di sini digambarkan Seorang raja zodiak merupakan seseorang yang suka mengambil suatu kesimpulan yang suka membantu orang lain dan suka mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangan kehidupan diri sendiri dan meningkatkan kehidupan orang lain serta keuangannya dan di sini dua koin menandakan keuangannya berada di dalam proses kestabilan dan berada di zona nyaman dan disinilah seorang raja akan memberikan informasi kepada orang lain untuk mendapatkan kestabilan keuangan yang dimana di sini juga digambarkan akan mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangan akan membuka sebuah peluang usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan serta materi di bulan Desember tahun 2020 dan di sini juga digambarkan Seorang raja zodiac akan memberikan informasi serta membantu orang lain untuk meningkatkan keuangan dan memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu hal pekerjaan dan usaha yang dapat menunjang keuangan karir kehidupan di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini orang-orang yang akan ia bantu akan memberikan respons serta yang positif kepada seorang raja zodiak di bulan Desember tahun 2020. Sehingga di sini seorang Pisces merupakan sosok seseorang raja zodiac di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk sebuah energinya adalah... King of Cup. Secara umum, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini merupakan seseorang yang lebih tua dari seorang Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang raja zodiak yang dimana keuangannya stabil dan memberikan informasi serta ilmu kepada orang-orang di sekitar. Untuk mendapatkan keuangan yang stabil dan membuka peluang usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan di bulan Desember tahun 2020 Yang dimana di sini seorang Pisces akan mendapatkan respon dan alurah yang positif dari orang-orang di sekitar Dan dari orang tua Pisces sendiri yang disimbolkan dengan King of Cup Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Hermit, secara umum, di Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, memberikan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan kehidupan, memberikan ketenangan kehidupan, serta memberikan jalan keluar kepada orang lain. Dan jika kartu di Hermit, kita gabungkan dengan kartu Raza Zodiak di sini menggambarkan seorang Raza Zodiak merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain dan memberikan informasi untuk mendapatkan usaha ataupun peluang usaha yang dapat meningkatkan keuangan kehidupan di bulan Desember yang dimana sini otak itu merupakan orang-orang di sekitar memberikan support aura yang positif kepada seorang raja judiak dan di sini menggambarkan seorang Pisces mampu memberikan ketenangan diri mengubah pola hidup memberikan ketenangan jiwa serta memberikan ketenangan di dalam kategori keuangan kepada orang-orang di sekitar dan di sini seorang Pisces mendapatkan energi yang positif dan disinilah seorang Pisces dikategorikan sebagai seorang raja judiak di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kategori Ratu Zodiac di bulan Desember adalah Second of One ataupun 7 Tomat Untuk kategori Ratu Zodiak di bulan Desember tahun 2020 itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Leo Yang dimana disini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan peningkatan karir Karirnya akan berada di puncak serta karirnya akan belajit di bulan Desember tahun 2020 Dan disini juga digambarkan seorang Leo akan membuka sebuah peluang usaha dan membuka sebuah usaha sampingan yang diman membutuhkan karyawan ataupun membutuhkan orang-orang sekitar untuk mendapatkan keuangan serta kehidupan dan di sini mendapatkan pekerjaan dan di sini seorang Leo akan memberikan informasi masukan serta jalan keluar kepada orang-orang di sekitar untuk mendapatkan usaha serta membuka usaha yang dapat meningkatkan keuangan kehidupan di bulan Desember tahun 2020 dan di sini juga seorang Leo suka membantu orang lain di dalam kategori karir keuangan yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan nilai serta respon positif dari orang-orang di sekitar dan dari orang-orang yang Leo bantu sendiri sehingga di sini orang-orang di sekitar akan memberikan reaksi yang positif dan di sini seorang Leo akan dianggap menjadi seorang ratu zodiak di bulan Desember tahun 2020 dikarenakan juga seorang Leo melakukan suatu usaha ataupun melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab disiplin dan mendapatkan hasil yang maksimal kepada keuangannya dan ia akan membagikan ilmunya kepada orang lain.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 yang dimana dikarenakan seorang Leo membantu orang lain karenanya berada di puncak keuangannya berada di puncak di bulan Desember dan di sini seorang Leo membuka usaha yang dimana memerlukan orang lain di dalam pekerjaan serta usaha tersebut dan di sini seorang Leo akan memberikan informasi kepada orang-orang dan membuka pikiran orang-orang untuk membuat usaha yang dapat meningkatkan keuangannya yang dimana di sini seorang Leo mendapatkan support energi dan masukan serta respon yang positif dari seorang anak yang merupakan anak Leo dan anak dari orang-orang yang ia bantu di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the full secara umum the full itu diartikan awal mula permulaan mengubah pola hidup memulai hidup yang baru memulai usaha yang baru dan memulai semua kategori kehidupan yang baru dan jika kartu default kita gabungkan dengan kartu zodiak di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang dimana membuka usaha dan memerlukan orang lain di dalam kategori usaha tersebut dan seorang Leo sukses di dalam kategori keuangan di bulan Desember yang dimana di sini seorang Leo akan berbagi kepada orang-orang dan memberikan informasi serta Leo mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak Leo sendiri serta anak dari orang-orang yang ia bantu dan disinilah orang-orang yang ia bantu akan terbuka pikirannya dan memulai sebuah usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan karya yang lebih bagus yang disimbolkan dengan kartu the full dan di disini bisa kita simpulkan rasa zodiak dan Ratu zodiak di bulan Desember tahun 2020 yang pertama adalah rasa zodiak itu dijatuh kepada seorang Pisces dan yang kedua seorang Ratu zodiak terjatuh kepada seorang Leo